Hai hai hai Kecelakaan penerbangan dapat ditelusuri dari berbagai penyebab Dalam mengetahui faktor penyebab mengapa pesawat bisa jatuh Biasanya ada pemeriksaan dan analisis setiap aspek kecelakaan penerbangan Seperti yang dialami oleh helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Yang jatuh di Sarang Harimau Lokasi pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi Ternyata berada di kawasan Sarang Harimau Tepatnya di jantung hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Karena berada di tengah hutan dengan kondisi kemiringan lahan yang cukup curam, tim evakuasi pun membutuhkan usaha ekstra untuk bisa sampai di lokasi. Lokasi hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS sendiri memiliki ciri berbukit dengan keadaan suhu sangat dingin di malam hari, terutama saat terjadi hujan. Hutan TNKS dicirikan dengan kemiringan lahan yang curam sekitar 60 derajat dengan ketinggian 200 sampai 3.805 mdpl selain vegetasi yang lebat hutan di tnks lokasi pendaratan helikopter juga disebut merupakan habitat harimau sumatera dan rusa rusa itu kan hewan buruan datuk kata ketua adat atau depati muarulangkap eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Karena berada di tengah hutan dengan medan yang lumayan sulit, proses evakuasi pun tidak bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan perjalanan darat ke lokasi helikopter mendarat darurat dibutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Dengan kondisi hutan yang dikelilingi perbukitan, sangat sulit untuk melakukan evakuasi jalur darat. Satu-satunya peluang untuk melakukan evakuasi adalah jalur udara. Saya kira dalam keadaan darurat, pohon harus ditebang untuk helikopter mendarat. Sehingga evakuasi terhadap korban bisa dilakukan, kata Ketua Adat atau Depati Muarulangka. Menurut dia, evakuasi jalur darat akan susah terutama saat harus membawa tandu korban dari helikopter yang mendarat darurat. Beruntung dalam insiden itu para rombongan selamat, namun Da Jambi itu mengalami patah tulang pada tangan kanannya. Berdasarkan rekaman video berdurasi 1 menit 14 detik dari tim SAR yang berada di lokasi, Tampak korban diduga Kapolda Jambi dan dua direktur, sepripim, serta kru helikopter. Mereka terlihat sudah mengenakan perlengkapan selimut dan logistik lainnya yang telah diturunkan dari helikopter evakuasi kemarin. Helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Kapolda Jambi itu mendarat darurat di Bukit Tamiya, Muara Emad, Jambi pada hari Minggu. Kejadian ini bermula ketika Kapolda dan jajarannya terbang dari kota Jambi Menuju kota Sungai Penuh untuk melaksanakan kunjungan kerja sekitar pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, para rombongan diagendakan untuk menghadiri peresmian kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wapres RI Yusuf Kala di Kerinci. Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim pun langsung menerjunkan personel batalion b Satbrimo Polda Jambi, Polres Kerinci, dan Polres Merangin menuju ke lokasi pendaratan darurat dan melakukan evakuasi.